Hai, hai, hai Kebanyakan orang pasti mengira harimau dan macan tutul adalah hewan yang berbeda Memang jika dilihat dari bentuk tubuhnya mereka terlihat berbeda Namun kedua hewan itu ternyata masih termasuk dalam satu spesies losop. Perbedaan paling jelas terlihat pada corak pada bulunya Begitupun juga dengan ukuran tubuhnya Harimau dewasa rata-rata berukuran 2,5 sampai 3,9 meter dengan berat 90-310 kg sedangkan macan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dengan ukuran tubuh 90-160 cm dan berat 31 kg bahkan tinggi harimau dewasa bisa mencapai 120 cm sedangkan macan tutul hanya 70 cm saja meski termasuk dalam satu keluarga kucing tidak berarti mereka tidak akan memangsa satu sama lain Apalagi harimau dan macan Termasuk puncak rantai makanan di alam liar Namun siapa sangka Meski macan berada di puncak rantai makanan Namun sebenarnya macan juga termasuk sebagai mangsa yang diburu harimau Seperti sebuah video tentang pertemuan yang tidak biasa Antara harimau dan macan tutul ini Video tersebut Menunjukkan seekor harimau yang terlihat seakan menyerang macan tutul Namun jika kalian perhatikan sampai akhir Maka kalian akan terkejut dengan apa yang terjadi dalam perkelahian tersebut Eh tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya momen seperti yang terlihat pada video tersebut sangat tidak biasa. Karena pada umumnya harimau dikenal sebagai predator macan tutul. Harimau memangsa macan tutul untuk membunuh mereka atau untuk mempertahankan wilayah. Petugas Dinas Kehutanan India Susan Tananda, yang membagikan video tersebut di Twitter menyebut bahwa perilaku ini tidak wajar. Video berdurasi 1 menit 4 detik ini menjadi viral setelah dibagikan dan memiliki lapan ribu penayangan. Dalam video tersebut, terlihat harimau dengan hati-hati memperhatikan macan tutul dari kejauhan yang sedang bertengger di pohon. Kemudian seiring berjalannya video, kalian akan melihat harimau itu mengambil posisi seakan-akan hendak menyerang macan tutul. Namun ternyata, mereka tidak saling menyerang, mereka saling memandang sebentar, dan kemudian harimau itu pergi? Konflik antara harimau dan macan tutul ini agak tidak wajar. Bagaimana menurut kalian? Mengapa keduanya hanya saling menatap tanpa menyerang satu sama lain? Tulis keterangan dalam video tersebut. Internet memang memiliki banyak teori. Mengapa harimau tidak menyerang macan tutul? Perilaku penurut dari macan tutul? Seperti berguling terlentang adalah cara untuk melindungi tulang punggungnya Dan memperlihatkan pada harimau cakarnya yang tajam Gak hanya itu, ternyata harimau itu mundur untuk menghindari cedera yang tidak perlu Tulis seorang pengguna Kemungkinan cedera serius? Ingat semua cerita Jim Corbett di mana harimau pemakan manusia yang terbunuh Biasanya ditemukan dalam keadaan lemah karena cedera Dan terkadang karena duri landak dan sejenisnya